Terus karena terus Awas oh, ngegel si orang oh, Awas ngegel beli percalangan Ayo Ayo tuh salam anenoy ye strike nah. mana kalau si salah noe, ya, ya, mang nyon Salam ke peketu Gawir Squad Cidarengden Garut, Mang Alek, Mang Amin Anu hadir Wahai, Anu pegat rantai Anu tengiring Apirman, Anu nungu ngedit Aduh, hapuntan, iya mang man nyonde iya Nujubangen anjena iya tinggal Sawernama Ageng Menyengdai? Menyengdai, kalem, bisi pegat Gede nage, masih gede, segede padang wang iya Kalaum, kalaum, kalaum. Sisi belak mana? Karang, pa tadi. Kalo, Dan... kalo, kalo. Kalaum sabar, sabar. Misi pegat dua lamar soalnya. Wah, kau terus palung, eh. <laughs> orang larasin tema kedap. Meta urak cek. Ada, ada kah? Mohon. E, Yang Mohon iya atas semeta atau tadi? Berada di. Kiri. Ya. Pak itu Laras Kodok di tadi cek Kodok deui. Belah mana itu? Oh, dia. Kalak Terus, terus. nih.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 Wah, Bios, kaya, ayo, ayo. Jok, Kurawa orang, ya? Gawir squad. Gawir squad. Mohon. Mohon, Mang, mohon iya pegat kan Belut atas kacagap. Mohon. kemana mana, yuk? Adanya sarayan jadi Mohon, ya. Terus, lelanggang, siarung, yuk. Kadek pegat, kalau mu Oh, jangan gosong, kakak awi. La launan kada pegah. Normal bisa gitu. La launan. Pak Kato kumahayamang ya iya pakato tinggal. Dalam unta agang ngomiliki moal. Agung, Alah, Gusti. ada pegat dengan kenca kontrol. Oh. Ite hulu, temaju, temunur. hulu belu hulu naf, gap, hulu naf, ya. Mana uh, <tuh> ya. itu, ledok. punten <tuh> Kait asal kait tuh selabi wirna Iya, dua lembar urakna sini pegat <tik> <tik> Jadi gak nge kenur sabran Wai Kekait Baru dong Kalian bisa pegat, kalian bisa nongtak. Mente pegat sih <tik> nter, ntar tepegat kadek, mau nggak mau pegat, mau tuh maguro, alah, eh, pakai tes gede pool, pan ayngar area mau ikan ian aja, kalem kalem, bisa nontak, tahun, wah lebar pegat mah, di sini ceng. Kemarin, kudu kudu jarang sekali orang yang menekan. Sekarang, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu apa? mau Baik tas gede lebar Ah, lebar. Lebar kudu kudu Mang Sekedap, sekedik tuh kurang Karagap tuh koneng Mang, eta saya nunggu, aduh balong, ya biar terus, karena terus oh, sengagel, si orang oh, sengagel, beli perjalanan. ayo ayo Oh hormat tuh mah. -keduh balong mbana, Gusti. Hei, Alhamdulillah. <laughs> Jago. Sama elu, <laughs> Jago. <inaudible> <laughs> <inaudible soundtrack> enak eh, harus dikaitkan jadi teo adik ya Allah bang sabar Allah, itu makhluk Allah berada di-adik nah harus gara-gara gitu iya lah mas, udah kira-gara itu benang, benang-benang maka tuh atur Nuhan emang nyon kumayut oh, kan wawah, oh, alhamdulillah, emang aduh ayo jadi turun tangan gila ngurut-ngurut mania uang gitu mohon oh. makannya lah oh, awan emang usi murah, bahaya waduh oh. oh. babon. Bon, bapak Bon kita harus isi-isikan kan, nggak eh, kakun Allah Karim <tele> oh, barengan hidup benar. Iya, dikira ku urang 1 kilo os. Hai, dari arah yang tak ya dua kilo atas, kilo udah penuh. kilo setengah 1 kilo, tuh? kilo tuh? Siapa tuh? Siapa Enak tak kampungnya? Ini <laughs> kamera-kamera aku <kuat>. mah. <laughs> Singguan Gawir sekuat Cidareng Garut. Gitu mantap gitu. <laughs> Kamera kentang gitu. So kuat. kenteng Mantap gitu atau? Gawir sekuat Cidareng Garut. Oh, jangan rempe. Nomon ah. Hayo, ayo orang ngomong ikan galang tinggal di pejet ya maan. Maan, capek. Wadang paham ini tengiring hari tadi kia mantap siap sayot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh